Guys, Welcome back again Kembali lagi bersama bersamaku sini. Apa kabar kalian semuanya Brother Ancestor Semoga kalian safe selalu dimanapun kalian berada, ya bosku ya. Oke kali ini bobo modal yang sangat tipis ya bosku ya. Modal kecil banget Modal cuma 30.000 bosku Kita coba peruntungan Dapat gak Di Five lion megawash ini ya 5 lion 5 loh. Game yang jarang Di main sama orang-orang ya bosku ya karena bagi sebagian orang ini game agak sulit ya bosku tapi kita gak perlu takut ya bosku karena kita punya RTP ya ketika kita sebelum main kita cek RTP kita bakal bisa dapat momen yang terbaik ya bosku ya momen yang terbaik untuk melihat jam <tuh> gacornya bosku ya RTP-nya sudah tinggi uh sedikit lagi tuh Kemungkinan besar untuk kita udah dapat tinggi juga, bosku ya. Bos kalau win sudah tinggi, sudah dipastikan kita pasti bakal JP, bosku. Tergantung di modal dan juga pola yang kita maininnya, bosku ya. Bos Tapi kalau sudah RTP-nya tinggi sih 100% mau pola apapun juga pasti mantap ya, bosku. Oke, kita langsung aja gaskan, bosku. Gak tahunya dapat ya, bosku ya kita langsung beli diable lah, dulu kita pak ambil yang di 6 aja bosku ya, kalau dapat free spin pertama ambil yang di 6 aja, singkatnya 6 jangan jangan yang singa mau banyak banyak, karena yang banyak banyak itu belum tentu mantap ya bosku, termalah ya. keseringan boncos ya, mantap sekali bosku langsung apaan ini sensasionalnya lima ratus ribu, Buset, gila. ya lu rugi doang lu bosku manjir what the fuck man beneran gak sih gila man. gila asli gacur banget rtp yang gue dapetin ini dari website kesaingan gue ini memang gak ada duanya, nih terbukti valid banget akurat banget rtp yang gue pake ya bosku ya, ketika rtp lagi tinggi langsung aja kita dapetnya gila, gokil, gokil nice banget sumpah uh, terlibat bulu ya sensasional lagi bosku, mantap berapa kali ini? bos hari ini jangan di skip ya ya boski ya. apalagi kalau yang pertama kayak tadi tuh wuh mantap bosku dapet 573 ribu anjir 600.000 ribu bosku model 30.000 ribu ya Oke banget asli nyangka gua ini hari terbaik nih kayaknya the best model 30 ribu gua pikir gua bakal dapet lama lama untuk dapet profit ya bosku ya mau main modal receh aja, mau main bet-bet kecil aja enggak eh, gak tau nya dikasih lah untuk 500 ribu bosku, gila dimana lagi lu bisa dapetin kayak gitu kalo di website yang gue ini meskipun ini website nya bener gacor, gacor segacor-gacornya asli gokil banget Kita apa, coba bayi dulu ya bosku ya Kalau biar sisa 500 Kita lihat lagi keuntungannya ya bosku Mudah-mudahan masih tinggi ya Masih sama seperti tadi Biar kita bisa dapat 1 bosku <tuh> Oke okay, sini jawa kesayangan gua Ayo, J lagi, mantap J lagi Sampai belakang bosku Sayangnya ayo, ada ayo, ayo, ayo, ayo, Aduh ayo, ayo, Aduh ayo, ayo, ayo, ada ayo, ayo, ayo, ayo, satu lagi satu aja lah what the fuck man Gila Bosku. Oke kita coba taikin bednya bosku ya Langsung aja kita coba di 20 tapi gak usah pakai quick ataupun turbo ya bosku ya Kita pakai sandang kanan aja Ya, turunin aja lah. Kita mau ngedecihin, jadi cari gratisan dulu. Atau nggak kita bersihkan aja langsung? Penasaran tuh situasi Ini tadi kan langsung udah apa tuh? Itu masih di singa yang hijau ya bosku. Masih pilih singa yang hijau jangan yang lain dulu. oke okay, nice aduh bapuk emangnya kalo udah dapet emang begini kayaknya nih kita sedot udah lah jangan, jangan bayi lagi lah tapi gue penasaran gue sepuluh penasaran gue bingung nih anjir udah lah kita WD aja lah kali jangan tergoda ya sama penasaran jangan Jangan lagi gue nih ya, aturan tadi kita bisa WD 600 ribu, malah jadi tinggal sisa 460 tapi udah lumayan lah modal kita cuma 30 ribu, masih profit ya bosku ya. Dinikmatin aja ya bosku, sedikit atau banyaknya kita syukurin, oke? Okay? Ketemu lagi di konten gue selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you guys semuanya, bye bye.